Uh, belajar untuk dunia dan akhirat mudah-mudahan dengan itu uh, kalian nanti di ujung uh, hayatnya mustahakimah dan tidak ada penyesalan dan apa ya dengan menuntut itu bisa mengantarkan kita semua ke dalam surga insyaallah. Amin. Oh. Nah, bagaimana pandangan Baik. bang Haji tentang musik itu haram? Jadi di dalam. Kok usul fikih? Ada dikatakan. Al -aslu fil muamalah ibahah, ala hukum asli dari muamalah hmm, hmm. adalah ibahah boleh boleh kecuali ada hal-hal yang mengarah Masalah. kepada keharamannya <coughs> apa itu muamalah tentunya di luar ibadah hmm. muamalah misalnya main bola hmm. main catur hmm. eh, main musik Hmm. itu muamalah al aslul fil al, al ibahah hmm. jadi asli dari hukum-hukum muamalah muamalah itu boleh boleh ya. kecuali ada hal-hal yang mengharamkannya ya. misalnya contoh ada dalil yang jelas mengharamkan <laughs> dalil misalnya ya. main bola ya. kemudian pakai taruhan ya. jadi haram ya. main catur waktu sholat lewat ya. haram ya. Bagi saya main musik yeah. membuat orang yeah. <coughs> lupa, lupa kepada Allah, yeah. lupa kepada sholat dan sebagainya yeah. erotisme kemudian lirik-lirik yang, yang merusak karena the power of music itu kencing karakter human beings musik itu bisa merubah karakter seseorang bisa menjadi baik bisa menjadi buruk. Namun maaf Kyai saya pernah membuat satu satu paper di Amerika waktu itu. Saya diundang ke sana dalam rangka International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Nah, di situ ada kurang lebih 9 negara. Semua buat paper. Paper saya berjudul Music is a Medium for Information, Communication, Education, Unity, even dakwah nah saya beri contoh di sana bahwa bahwa the power of music itu kenceng character human beings <tuh> saya berikan contoh di situ seorang ada seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga Surabaya saat itu kita lagi syuting menggapai matahari di Surabaya lagi isoma mereka mm -hmm. uh, salat makan Tiba-tiba datang satu sosok menghampiri saya Dia bawa tas itu. Anda rama-rama Saya bilang betul Langsung di You are my teacher Langsung di peluk gitu. how, how you can say that uh, Saya dosen bahasa Inggris Di Universitas Erlangga sini Kenapa Anda bilang saya guru Anda banyak langkah hidup saya terinspirasi ter dari lagu-lagu anda bahkan banyak problem-problem uh, saya, solusinya ada di lagu anda, you are my teacher yes. jadi dari sana saya katakan kepada teman-teman dosen, kamu harus dengar soneta <laughs> nah ini saya muat di paper saya tadi bahwa sejauh mana efektivitas musik di dalam dakwah gitu. Uh, dan banyak lagi testimoni-testimoni ya, bahwa orang berhenti durhaka kepada ibunya yeah. setelah menyalur keramat, yeah. berhenti berjudi setelah main yeah. mendengar lagu judi, banyak sekali memberikan testimoni seperti yeah. itu. Ya. Yeah. Nah saya melihat bahwa ternyata musik ini it's depend on the musician sama yeah. seperti uh, the man behind the gun. Yeah, yeah, yeah. Yeah senjata ini mau dibuat apa? Kemana, ya. pisau ini mau dibuat apa? gitu kan? Nah, jadi seperti itulah bahwa kalau kita lihat Al-Qur'an, surat As-Syu'ara hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatim tanazzalu ala kulli affakin athim akhtaruhum kathibun, gara-gara begitu -gara wa syu'ara'u yatabihum al alam alamtaru anahum fi kulli wadiyyahimun wanahum yaquluna ma la yaf'alun ila alladziina aamanu wa 'amilu shalihaati wa dzakarlu Allaha katsiira dzalik kesimpulannya dalam surat asy-syu'ara itu maukah aku beritahu kamu ya Muhammad kepada siapa syaitan itu turun dia turun kepada orang-orang pembuat dosa dan pendusta kira-kira begitu wasy-syu'ara wa yattabiihumul ghawun Para penyair itu ia biyahum luabun jadi ikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam tauro anhum fi kuli wadiyahimun tidakkah kamu melihat mereka berjalan turun turun di lembah-lembah? Wa -lembah. anhum <tid> yakulun nama la yifalun mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ilalladina amanu wa amilus solihad wa takrohah kathira kecuali para penyair yang beriman yang beramal saleh dan banyak mengingat Allah subhanahu wa taala. SWT kira-kira ya, ya, ya. begitu ya. pengaturan soal musik ini ya. saya hmm. saya kalau orang ketemu yang mengatakan musik itu haram saya kasih aja lagunya Bang Roma ya. apa yang haram misalnya lagunya katakan Tuhan itu satu <laughs> ah, apa yang haram itu kurwa lahu ahad ya, ya. Ya? Ya, ya. Ah, apalagi mengapa oh um, mengapa minuman itu haram karena o oh, karena merusak Makan kepikiran begini, mengapa oh <tasi <tasi> mengapa bersina juga haram <tasi> yeah, yeah. karena o oh, karena itu cara binatang Karena lagi <tasi> mengapa semua yang asik-asik uh -uh. itu diharamkan mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan lalu saya bilang jawabannya hahaha Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesalahan. Apa yang, yang salah? <laughs> Ini dakwah. Cuma dalam bentuk seni. Dalam bentuk. Dalam seni. bentuk seni. Nah, yang salah itu kalau lagu-lagunya sudah mengandung syahwat Hmm. seperti pulang-pulangku berbadan dua ah itu tuh sudah masa kurang sudah ini sudah jelas ini lagu-lagu <laughs> seperti ini yang dilarang kalau lagu-lagu dakwah lagunya Bang Roma luar biasa bang sungguh ya Allah sallallahu ah, alaihi